Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan informasi terbaru menarik seputar Lesti Kencora dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar-kabar baik, kabar-kabar bahagia seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar tentunya Baiklah para sahabat selalu manapun kalian berada untuk menemani santai di pagi kalian saat ini para sahabat yang akan memberikan informasi terbaik dan tentunya kabar bahagia kita keunggahan pertama persahabat ya, ada postingan foto spesial banget nih Baby L, Abang L, Leslar, bersama Oma di persahabat ya Wow, Masya Allah banget Abang L digendong oleh Oma Mudah-mudahan Abang L selalu menjadi anak yang tentunya kuat Anak yang hebat persahabat ya Apalagi kita merasa bahagia dan bangga banget semalam Abang L ini anteng banget persahabat yang luar biasa gemas Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang tentunya soleh. Amin. Dan keunggah berikutnya, kita lihat juga persahabat ya. Ini momen spesial kebersamaan Lesti Rizky Bilar dan Mario Geklau. Wow, ternyata semalam juga Kak Mario diundang ke acara Welcome BBL. Spesial banget ya. Mudah-mudahan saja dukungan dari orang-orang baik selalu banyak kepada Lesti Rizky Bilar. Amin. Dan kita mampir ke unggahan Teh sebagai pencipta lagu single terbaru, tidak lazim dengan judul Lentera, per Sahabat, ya, ini sih luar biasa banget. Teh Mili menuliskan sebuah kalimat yang panjang. Ini luar biasa mengenai lagu yang tentunya diberikan, diciptakan untuk seorang Lesti Kejoran. Perhatikan di sebuah kalimat panjang ini, sahabat, ya. Dari setiap kata yang saya tulis di lirik lagu ini, saya menangis terlebih saat mendengarkan hasilnya yang sudah dibawakan oleh Lesti. Saya menangis lagi, menulis caption ini pun saya menangis lagi. Saat diminta membuat lagu persembahan untuk Baby L, saya tidak menemukan kesulitan karena saya juga seorang ibu. Ternyata saat saya tuangkan dalam lirik, Dada rasanya mau meledak bayangan anak-anak sejak saya lahirkan hingga sekarang Terasa begitu nyata, gak ada doa yang paling sering diucapkan seorang ibu Selain dari keselamatan anak-anaknya, Dengar lagu ini jadi ingat almarhum mama juga Sebuah lagu persembahan dari seorang ibu untuk buah hatinya Lagu ini pun saya persembahkan untuk anak-anak saya juga, jangan takut melihat dunia Selagi ibu masih ada, ibu akan menggantikan tempat kalian di setiap sedih kalian Terima kasih dedek jenungku, saya Lesti Kejora Sudah percayakan lagunya dibuat oleh saya lagu persembahan untuk BBL ini Semoga menjadi lagu yang dapat mewakili hati Orang tua untuk anak-anaknya dan menjadi pengingat anak-anak tentang perjuangan seorang ibu Lentera sudah bisa didownload dan didengarkan di semua digital platform Wow, luar biasa banget persahabat ya sebagai pencipta lagu Tehmili Guslo pun tentunya tak henti-hentinya menangis Sampai meneruskan sebuah kalimat caption ini pun Tehmili menangis persahabat ya Ini adalah sebuah Tentunya cerita singkat yang disampaikan oleh Teh Meli lewat kalimat caption yang dituliskan Sungguh luar biasa Semakin bangga kepada Dedek Elasti yang tentunya membawakannya dengan penuh penghayatan Masya Allah Mudah-mudahan bisa trending dan bisa booming Amin Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya Ini diunggah Kak Rizky Bilar Pesahabat ya tentu kita di sini melihat banyak sekali orang-orang terdekat yang mendoakan buat BBL tentunya perhatikan di kolom komentar, banyak sekali centang biru semua nih. Persahabat, ya, ada Kak Karin Delano yang ikut berkomentar juga gemes. Masya Allah banget ya, Kata Katakan, Karin Delano bersinar. Pastinya BBL ini wow, satu kalimat bersinar. Yang tentu dituliskan lewat komentar oleh Karen Delano Ini membuat kita bahagia dan bangga Mudah-mudahan selalu bersinar Seperti kedua orang tuanya Ada juga komentar lain persahabat diberikan di komentar Yakni dari akun Instagram Kak Marjin persahabatnya ikut berkomentar juga Masya Allah ganteng Tuh dari calon besan ya Masya Allah Ada juga komentar yang diberikan dari akun Tengku Safik. Yang ikut berkomentar, lucu banget Baby L, semoga jadi anak yang Soleh dan Membanggakan, amin Itu doa dari Enku Safi Ada juga dari Maeso Imani Yang ikut berkomentar Oh, oh, oh, cucuku Itu posisi tidur endel banget nak Katanya itu Masya Allah banget ya Maeso Iman juga yang ikut berkomentar Luar biasa Ada juga komentar dari Bang Adiskay Mengatakan, siap nanti Om sky ajarin main bola kayak Cristiano Ronaldo ya, Al, Katanya tuh Masya Allah banget ya Banyak doa-doa baik Yang diberikan dari sahabat-sahabat terdekat Kakak dan dedek lasti Mudah-mudahan doa baik semuanya dikabulkan Amin dan tentu persahabatnya berikutnya, kita mendapatkan info penting Jangan sampai lupa juga Untuk menyaksikan pagi hari ini jam 10 Cinta Ambeni Leslar Tetaplah setia bersamaku karena episode kali ini episode terbaru Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Kita dukung juga untuk karya-karya terbaik Leslar Entertainment Dan untuk kabar berikutnya Para sahabat kita juga mendapatkan kabar bahagia banget Ya Alhamdulillah untuk musik video dari single terbaru di alasi kejora dengan berjudul Lentera ini sudah masuk trending 5 di music persahabat ya Masya Allah nyanyian sahdu dari bunda Lesi kejora ini sudah masuk trending 5 di musik dan untuk umum ini trending 8 yuk kita bisa untuk trendingan ke nomor satu pastinya dong keberbaran kita